Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rayu, salam hong, salam sejahtera sebangsa dan setanah air. Republik Indonesia yang kita cintai ini kepada para tokoh agama dan para bini sepuh yang ada di Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu yang memberikan motivasi kajian buat kita semuanya. Teman-teman kreator YouTube yang ada di tanah Pulau Jawa, rahayu. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, dengan rahmat dan perlindungannya, kita masih bisa saling menyapa dan bersilaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim, di kesempatan malam hari ini, kita acaranya live kajian diri misteri sejarah yang ada di tanah pulau Jawa ini. Sabang sampai Merauke, tentunya kita menjadi referensi bersama pembelajaran. Merenungi, mentafakuri, menghayati Dengan hati nurani kita Dalam mengepresikan Ataupun Mendekripsikan Pengetahuan budak angon ini Janganlah jauh Dari diri Kita Ternyata yang Akan kita bahas yaitu Budak angon Selalu dikaitkan dengan mistik ataupun perjalanan spiritual yang mungkin membuat beberapa saudara kita keluar dari pemahaman Di sini menjadi interpretasi bersama bahwa budak angon ini tentunya harus dihayati dengan hati nurani yang mendekati cahaya pencerahan jiwa yang menuju ketenangan bukan merasa dipaksa ataupun memaksa perjalanan ini tentunya harus benar-benar secara natural dengan suatu pemahaman yang mungkin saudara-saudaraku lebih mengetahui Salam Rahayu Acara ini saya buat untuk saling tanya jawab Karena Sesungguhnya Kita semua memiliki lakon-lakon yang berbeda Namun satu tujuan Membawa Indonesia mencersuar dunia Tentunya dengan membangun kesadaran kita bersama Tentunya Ini akan Mengikat satu ikatan Mata rantai gotong royong Untuk membuka tebal tabir Yang ada di tanah pulau Jawa ini Sedikit demi sedikit Dengan kebenarannya Terutama kepada para tokoh Bujangga Para tokoh agama Para tokoh ulama para tokoh yang ada di pemerintahan tentunya satu kajian ngaji diri ini kita memiliki rasa haruslah rasa ini dibangun untuk saling berintropreksi diri yang memiliki jabatan tentunya haruslah dengan kekuasaannya Bijaksana atau dengan tugasnya dengan menjunjung tinggi, yaitu keadilan, terutama buat rakyat Republik Indonesia membawa kesejahteraan, kemakmuran, dan para tokoh lainnya menyampaikan kebenaran, ucapan yang Maha Esa. Terutama yang mengetahui lakon perjalanan spiritual Budak Angon, Ratu Adil, Satrio Imam Mahdi. Selalu dikaitkan dengan rasa penasaran, kegelisahan, rasa ingin tahu. Padahal hati kita jawabannya hanya ada di diri kita masing-masing. Yang lebih mengetahui Akan Pemahaman Tentang jati diri budak Kangun ini Tentunya Ada di jiwa Teman-teman saudara-saudaraku semuanya Haruslah dibasu Haruslah di Tempak lagi Diasah lagi untuk lebih mengetahui akan arah dengan porosnya atau bidangnya ataupun tugasnya yang memiliki lakon-lakon perjalanan jangan dikaitkan dengan hal kepentingan pribadi ataupun membuat masyarakat umumnya menjadi Gagal paham akan ajaran yang ada di Nusantara ini tentunya memiliki perbedaan dalam kesatuan kebangsaan. Namun, satu tujuan maknanya yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak kajian malam hari ini, buat. Teman-temanku, saudara-saudaraku Karena hal penting yang saya mau sampaikan hari ini Teman-teman kita di lapangan Atau di masyarakat umumnya Melakukan hal-hal di luar diri Karena rasa penasaran ini melakukan hal-hal yang mungkin ya kita nggak patut mencontohnya namun kokohkanlah hati dan pikiran kita kuatkanlah jiwa raga kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita akan hal duniawi ataupun ahli dunianya haruslah kita merasa bersyukur karena nafas yang telah kita hirup detik perdetiknya itu adalah nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya merasakan bersyukur akan nikmat yang telah diberikan terutama yaitu kepulauan kebangsaan Republik Indonesia ini kita harus bisa membawa kesejahteraan buat masyarakatnya terutama yang dititipkan yaitu para anaknya tim dan pati jombok buat kita untuk saling membantu satu sama lain untuk saling mengingatkan untuk saling bergotong royong terutama yang memiliki harta tahta atau memiliki ilmunya kita saling merapatkan barisan tubuh satu komando di mana Sang pemimpin Dari tanah pulau Jawa ini Terutama buat Teman-teman saudara-saudaraku Yakinilah akan Lakon-lakon dari Peran kita masing-masing Namun Dalam kandungan yang satu Yang Esa Menyampaikan Ahlak atau laku lampah Tentang yang satu Yang Esa Sekali lagi Budak Angon ini Jangan dicari keluar Jangan Memperebutkan trah Ataupun memperebutkan Dimana yang Mungkin kita membuat saling bertengkar karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita untuk saling mengingatkan satu sama lain bahwa kebangsaan kita memiliki kandungan rahasia di balik rahasia yang harus kita jaga terutama membawa kesejahteraan buat rakyatnya. Tentunya Dimulai dari diri kita sendiri untuk merubahnya, menata dalam keluarga, lingkungan, pemerintahan setempat, pondasi yang paling utama yaitu diri kita sendiri haruslah kokoh, membangun jiwa, budak amal ini. dan terima kasih yang sudah menyaksikan video hari ini sengaja video ini saya buat untuk referensi bersama acaranya ini live silahkan ada, ada pertanyaan di kolom komentar kita belajar bersama dan mari kita berdoa bersama-sama untuk suatu kajian malam hari ini membawakan pengetahuan wawasan yang akan bermanfaat. Barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Saya manusia biasa, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.